Berjumpa lagi bersama saya. Kita akan belajar mengenai gerak lurus. Gerak lurus ini dibagi menjadi tiga macam. Ada yang namanya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak yang berikutnya adalah gerak vertikal. Jadi kalau GLB dan GLBB ini sepanjang sumbu X kalau graf vertikal ini terjadi sepanjang sumbu Y kalau sumbu X berarti bidangnya bidang datar kalau benda yang bergerak dengan GLB itu artinya benda bergerak dengan kecepatan tetap kalau bendanya bergerak dengan gerak lurus berubah beraturan Kecepatannya ini tidak lagi tetap melainkan ada perubahan yang lebih besar atau lebih besar dari nol, atau dia tidak sama dengan nol, bisa plus bisa minus. Kalau gerak vertikal ke atas jadi bendanya bergerak vertikal pada suatu saat bendanya akan mencapai suatu kedudukan tertinggi atau kita sebut dengan H maksimum dan bendanya di sini seolah-olah sempat mencapai nilai nol yang kemudian nanti bendanya akan jatuh lagi ke bawah karena ditarik oleh percepatan gravitasi bumi. Jadi G adalah percepatan gravitasi bumi. Yang nilai dalam konvensi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat di sekitar ekuator. Kalau bendanya bergerak ke atas ini akhirnya menjadi nol, Sebab benda ini dilempar. Karena bendanya harus mempunyai kecepatan lebih dari nol. Nah ini pada saat ke atas Bendanya mengalami perlawanan terhadap percepatan gravitasi bumi. Nah yang menarik adalah satuan dari kecepatan. Misal suatu benda dinyatakan dengan 5 km per jam. Artinya benda ini menempuh jarak sejauh 5 km dalam waktu 1 jam. Kalau benda ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon berarti benda ini menempuh jarak sejauh 10 meter setiap satu sekon atau setiap satu detik. Bagaimana hubungan antara kilometer per jam dengan meter per sekon? Misal 1 kilometer per jam ini kita ubah menjadi meter per sekon. Satu kilometer adalah 1000 meter. 1 jam, 3.600 sekon. jadi 10 per 36, karena nolnya ini bisa kita eliminir, ini bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2. 5 per 18 meter per sekon. Konversi dari 1 kilometer per jam. Atau dengan kata lain, 1 meter per sekon sama dengan 18 dibagi 5, kilometer per jam atau senilai dengan 3,6 kilometer per jam nah semacam itu 3 kilo 3,6 kilometer per jam sama artinya dengan 1 meter per sekon berarti 10 meter per sekon sama dengan 36 kilometer per jam 20 meter per sekon sama dengan 72 km per jam. Jarak yang ditempuh dalam suatu satuan waktu dengan satuan panjang, apakah kilometer atau meter ditempuh dalam jam, atau sekon ini disebut dengan kecepatan selama dia menuju suatu vektor kalau kecepatannya tetap nah kalau kecepatannya berubah-ubah berarti ada faktor lain Kecepatan berubah berarti ada kecepatan awal dan ada kecepatan akhir. Kalau kecepatan awal ini lebih kecil dari kecepatan akhir berarti nanti akan ada perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Vt dikurang V0 dibagi delta T. Nah, ini nanti akan A-nya bertanda positif atau dipercepat. Keadaan lain, jika V0 lebih besar dari Vt dan akhirnya Vt ini menjadi nol, maka nilai A-nya nanti dalam perubahan kecepatan akan menjadi negatif atau dikatakan diperlambat. Nah, ini yang perlu dipahami dalam definisi tentang kecepatan yang berubah-ubah dalam bentuk benda bergerak lurus berubah beraturan. Kalau tadi yang di atas benda yang bergerak dan kecepatan tetap, ini dikatakan benda bergerak lurus beraturan, kecepatan tetap. Pada saat bendanya mengalami percepatan gravitasi karena dipengaruhi kuat medan gravitasi seperti graf vertikal, pada saat naik bendanya tadi akan melawan G, mana G adalah percepatan gravitasi bumi, Dan akan berhenti sesaat di sini. Kemudian nanti dia akan bergerak lagi ke bawah. Jadi dia fenolnya berangsur-angsur membesar. Sampai akhirnya sampai lagi di tanah. Sebagai kecepatan akhir. Nah di sini ada dua keadaan. Di mana... <tuh> Y adalah setengah dari fenol kali T ditambah VT kali T. Karena dia gerakannya berubah-ubah secara vertikal. Untuk menghitung T, bisa menggunakan akar 2Y per G. Untuk menghitung V bisa menggunakan G kali T. Yang di dianalogikan dari gerak lurus berubah beraturan bahwa VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Dari bentuk A, VT dikurang V0 dibagi T. Jadi ada dua persamaan yang perlu diperhatikan dengan baik yang semuanya dijelaskan secara filosofis dalam gerak kinematika gerak lurus. Adapun nilai dari y adalah V0 kuadrat per 2G. V0 disebut kecepatan awal. Nah, ini berlaku jika gerak bendanya berada sepanjang sumbu y atau gerak vertikal.